merah-merah itu merah, itu selendang putri. merah-merah itu merah, terus selendang putri. cerita tentang legenda gua putri nah ceritanya dan ini situs cagar budaya gua putri nah, tuh kan udah diingatkan buanglah sampah pada tempatnya kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab masih aja membuang sampah pada tempatnya situ ada sungai ya Ini dana lokasi masuknya Dana lokasi masuk Gua Putri uh. Ini karena pandemik Jadi Banyak orang yang Tidak terpisah Baca ulimu Gua putri ini dikelilingi pohon-pohon jati dan pohon pinang. Nanti kita masuk lagi ya. Padahal kita tadi sudah masuk. Kita coba masuk lagi. Kita buat ngambil videonya. Ini di sini tempat sanggar karya pramuka. Bisa buat nyanyi Kalau yang ingin suka bernyanyi boleh menyumbangkan suaranya di sini inilah tampak depan bawa putri ini, pintu masuknya nih inilah pintu masuk ya bawa putri Sungguh indah, bukan? Tuh pemandangan di sini sungguh indah. Nenek, ya, ja, cuma ngambil video. ini kembang dadar ini ceritanya dulu batu-batu ini dulu tem kembang dadar itulah dinamakan kembang dadar bunga bunga dadar ya ini dulu ceritanya Aduh, gak jelas ya maaf ya karena kameranya kurang jelas ini dulu ceritanya kembang jadi dia mungkin dah lama jadi sekarang dinamakan kembang dadar Sejarah-sejarahnya itu sih, kembang nih, asal mulanya di situ sungai ya, di dalam situ. Mungkin kita tadi udah masuk ke sana, mungkin kita nggak ngambil tadi videonya. Jadi kita tadi izin mau masuk lagi, Dan diizinin tapi kita sebentar aja cuman buat ngambil video oke okay, nanti kita yuk kita keluar lagi ke tempat yang tadi Nek okay. ini lembah padi lembung padi ini Lembung padi. Ya lembung padi ini tempat. Wih dari sini kak bagus ya bem. bersih aja itu sayang sekali udah dicoret oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sayang sekali pada tempat ini sungguh bagus Tuh, sayang oke buat mas bro yang akan mengunjungi gua putri. di lokasinya ada di daerah Batu Raja. Tempatnya sih bagus, mas bro. Nah, buat yang lain janganlah suka mencoret coret tempat tempat-tempat yang kayak gini, karena ini adalah tempat wisata kita, sangat disayangkan. Nih teman kita nih libur foto-foto. tempatnya. Dia kaget, Suka -suka dulu. Singgah sana, Raja. Ini teman kita nih, bagi pemandu. Bagi yang teman-teman yang ingin kesini, insya Allah ada pemandunya. Nanti dijelasin, ini tempat apa, tempat apa, dan sejarahnya bagaimana terjadi ini bawahnya. Ini di atas kita nih ya itu ada merah-merah itu itu selendang putri mungkin tuh di atasnya kayak gini. ada yang bunyi krusuk-krusuk, kita kabur oke, okay, mas, mas, mas, sekarang lagi mau menuju jalan keluar dari, dari awal tadi lupa saya video ini Babe. Babe. Hmm. Ya, <tuk> <tuk> <tuk> keluar, kita Ini masih hutan, ya? Suruh wih, mantap sih, Oke, okay. kemudian okay. gelar kita sekarang sudah di pintu keluar situ. Kalau kita masuk dari sana, terus kesini, terus kita disambut dengan para penjual pedagang-pedagang yang ingin berkunjung. Silahkan disarankan buat bawa minum ya, karena pas kita turun pulang itu lumayan melelahkan. Jadi, butuh air minum. Oke okay, mas bro, sudah pintu masuk.